tersesat di hutan arah pulang kemana lagi nih cuma tanya Google lah Google saya mau tanya silakan mau tanya apa saya di hutan tersesat ah arah pulang kemana 50 meter ke depan belok ke kiri dan anda sudah sampai google di hutan tidak ada jalan gimana saya tahu kalau ada belokan oh iya maaf saya yang salah Gimana sambil temani saya kita bikin teka-teki aja Boleh, tapi kalau saya jawab benar Saya okay. tidak kasih tahu jalan pulang uh, Ngemil apa yang paling enak Itu mah gampang Ngemil kacang Salah. sambil minum teh. Ngemil coklat. Salah. Aku nyerah kalau gitu. Apa jawabannya? Ngemilin kamu seutuhnya. Paling enak, ini pertanyaan gampang sekali: kopi susu salah, kopi panas dikasih gula salah, kopi aku jadi pasangan hidupmu. Kamu tahu enggak malam-malam apa yang menakutkan? Kalau ini saya bisa jawab malam Jumat Pliwon Salah Oh, salah lagi malam-malam sendiri di tempat yang gelap Salah Malam-malam tanpa kamu Oke, kali ini aku kalah. Sesuai janjiku, kamu balik arah. Ikuti jalan rintisanmu, maka kamu akan tiba di jalan raya. Oke, kau kalah Google. Coba ikuti arahan Google, tulang pangga ini jalan pulang disuruh kita balik di arah lihat rintisan kita. Ini banyak jejak payau, rusak nya. Kita ikuti je bekas. Payau ini aja. Ini jalan pulang kayaknya. Wah. Oh, oh, hutannya lebat banget. Nah, oh, ada yang kita temukan di sini. Wah kedengaran suara Kendaraan kayaknya Jalan pulang oh. Benar Kita sudah di jalan Hmm kita. Hmm. Hmm. Ah, terima kasih sama Google lah. Google. Ada apa lagi? Ah, saya sudah di jalan. mau mengucapkan terima kasih. Lenny belum pulang. Sebelum pulang kita boleh bikin tak teka-teki lagi. Kamu ini ada-ada aja, teka-teki apa lagi? Jangan protes jangan heran ya uh, Binatang apa Yang kakinya tiga Binatang yang kakinya dipotong Salah Binatang cacat dari lahir Salah Aku nyerah lagi Mau tahu jawabannya Ya apa ajay Oh bisa itu kan lain binatang nggak boleh protes tadi bilang nggak jangan protes jangan heran oke okay. Saya pulang dulu, terima kasih Google ya